Kali ini kita akan membuat cara transfer rekening mobile ke Ovo. Nah, yaitu caranya kita klik prima, kita pilih prima, baru kita masukkan nomor tujuan. Nah disini sini saya sudah masuk ya, ke Ovo saya. Setelah itu kita lanjutkan. Kita pastikan bahwasannya nomor anda dan nama anda benar. Setelah itu berapa yang ingin anda masukkan? nah di sini saya akan masukkan 500 uh, ribu oke setelah itu langsung konfirmasi setelah itu lanjutkan kita masukkan passwordnya setelah itu kita lanjutkan terkirim ya nah seperti caranya boleh kita cek kita masuk ke OVO aku masuk ke kita oke okay, udah masuk 550.000 nah dimikianlah cara untuk transfer dari BR Immobile ke OVO terima kasih